Masih sama boy Masih beneran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Coba kembali nih bersama Mimin tentunya di channel Youtube Hiliat TV yang pastinya akan memberikan informasi terhangat nih seputar ITT. Keterwakilan akan Mimin sampaikan di sini ada salah satu media yang mengatakan bahwa penampilan Ayu Tingting yang memakai baju berwarna pink sangat cantik dan juga menarik. Inilah salah satu penampilan Ayu Tingting yang sedang diupdate terbaru oleh Krishna Rezi dan juga Erik Harlamian dan diunggah kembali oleh salah satu fans dari Ayu Tingting. Depok, ah tolong, ini cakep banget. Semoga nanti seterusnya kalau foto pakai fotografer profesional biar hasilnya makin maksimal Atau menurut mimin sih begini sudah maksimal banget nih ya cantiknya gak ketulungan luar biasa untuk My Queen yang memang sangat luar biasa cantik dari artikel salah satu media Novi Nadia ada 10 penampilan seleb pakai baju pink yang jadi trend fashion terpanas 2022 mulai dari Ayu Ting Ting hingga Lyodra Pink, jadi tren warna 2022 yang digilai pala selebriti 10 kurasi tampilan terbaik versi selebriti fashion stylist dari Eric Alamin mulai dari Yodra, Ayu Ting Ting, Luna Maya dan juga masih banyak lagi yang lainnya nih pemirsa dan yang menjadi sorotan luar biasa adalah penampilan Ayu Ting Ting nih pemirsa yang memang sangat natural luar biasa meski sudah memasuki kepala tiga dan mempunyai satu anak, namun body Ayu Ting Ting tetap masuk dan pas memakai baju warna apapun, apalagi warna pink terasa sangat cantik luar biasa. Informasi selanjutnya juga nih masih mengenai Neng Ayu Depok yang memang dikepoin oleh semua selebritis nih pemirsa. Dan ternyata Ayu Ting Ting di sini juga dikepo ini sama Mbak Nini, nih. story 92, ternyata Mbak Nini kepo juga dengan hubungan Ayu sama Boy beneran gak ya? Nah, di sini ya, Mbak Nini, Karlina, dan juga Fitri, Karlina penasaran nih mengenai hubungan Ayu Ting dengan Boy William. Ternyata bukan hanya Kang Deni Sumargo ya yang penasaran dengan hubungan Ayu dan juga Boy William. Ternyata artis senior Nini, Karlina, dan juga Fitri, Karlina kepo banget. Nih, hubungan Ayu dan juga Boy katanya serius apa enggak? Sepertinya mereka sangat setuju dan di sini mengatakan Ayu dan juga Boy katanya cocok banget dan kalau bisa sih segera klarifikasi atas hubungan mereka berdua nih agar nggak simpang siur. Tapi jika memang mereka benar-benar nih mereka disetujui nih oleh disetujui oleh beberapa artis nih pemirsa Selamat sekali lagi untuk Ayu dan jika Boy William yang hubungannya memang banyak direstui oleh para selebriti tanah air. Dan di sini juga Mimi menghadirkan kegiatan Ayu Tinting hari ini di Brownies TV, tentunya dengan para tamu undangan dan juga host kece andalan Brownies TV hari ini. Bagi yang sahabat semua, selamat menyaksikan story Ayu Tinting dan juga kegiatannya hari ini. Yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Ning Ayu masih beneran Boy nonton bukti You don't understand the pain you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 lindung like I... lindung kepala lindung hujan diudik di sini mendung Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik kaki kesandung. Lahau, lahualah, kuata! Mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duku yang hampir siang, beduk subuh hampir siang, bangunkan merah suruh sembahyang. Jadilah anak yang disayang. Ya Allah, lecebat, dud, dud, dud, si gendut. <laughs>